Doa pagi, mohon perantaran Bunda Maria atas segala masalah hidup. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Santa Maria Bunda Allah, kami bersyukur karena Allah lah yang membebaskan engkau dari noda dosa sejak engkau masih dikandung dan ia berkenan kepadamu dan mengangkat engkau menjadi ibu sang juru selamat dalam menanggapi panggilan Allah. Engkau menyerahkan diri segenap hati dengan berkata, Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Ya Bunda Surgawi, dengan kesedihanmu engkau mengandung sang putra untuk datang ke dunia menyelamatkan kami, dan oleh karena itu, mohonkanlah kepada Putramu agar Putramu mencurahkan rahmat kekuatan, kesabaran dan pengharapan kepada kami agar kami mampu menghadapi pergumulan hidup kami dalam situasi apapun. Bunda Maria yang berbelas kasih dan terberkati, Bunda yang penuh kasih, saat ini kami datang ke hadapanmu memohon kehadiran dan pertolonganmu atas segala masalah yang kami hadapi. Engkau adalah tempat kami mengadu dan mencurahkan kesesakan hati kami. Kami menyerahkan hati kami kepadamu, hati yang kudus dan tak bernoda, agar hati kami dapat menjadi baik suci di mana Allah Bapa Putra dan Roh Kudus senantiasa bersemayam. Ya Bunda yang terberkati, antarkanlah semua permohonan kami ini kehadiran Putramu, Yesus Kristus, tempat setiap doa dikabulkan, setiap beban diringankan, tempat segala kesedihan mendapatkan penghiburan. Dengan penuh iman dan harapan kami berserah.